gimana rasanya nih guys ya kita coba yuk oke okay. oke okay. spesial pokoknya oke okay. oke okay, hotot oke tak tunggu ya saya oke okay. oke okay, guys ini cak regen guys ya jalan lagi nih guys oke okay. untuk sahabat kuliner kita jalan lagi kita akan mereview uh, pentol ya. Makanan pentol yang ada di Brasau B2. Oke, inilah pentol... Bentol Cak Regen, guys, kita cobain gimana rasanya kentol Cak Regen. Ayo kita kesana, guys, bentol Cak Regen, guys. Siapa ini? Halo, Cak, ini jualan apa, Cak? Bentol, man? Eh? Bentol, man? Bentol, man? Bentol, man? Oh, bentol, man? Bentol, man? Bentol, man? Cak, Cak, ini cara makan -makan, Cak. Oh ya, Boleh ya Boleh Oh rasanya uh, gue punggung, uh, gak uh, pirel Gak apa-apa nanti Wih mantap guys Tengok ini guys Wai Ini ada apa apanya ini guys Wai Wai Tempelnya kayak wai Mantap cak Boleh boleh boleh boleh Saidi Wai Rambu sambel Rambu sambel Rambu sambel Rambu kacar Rambu kacar Oke cak uh, Apa aja menunya cak A Ayo cak Belian bank belian gila gila enak, dog cuceker mercon sing urat dulu iki lho jadi iki lho lho oke siap oke okay, cak kita uh. oke okay, gimana rasanya nih guys ya kita oh. coba yuk oke okay. okay. okay. spesial boya oke okay. oke okay, oke hot oke okay. tak tunggu ya cak ya oke okay. okay, guys ini cak regen guys ya uh... jualnya di desa Raso B2 Tepatnya di depan Depan Itu ya Depan lapangan Bola ya Oke okay, Bukanya jam berapa Cak Oke okay, guys Untuk sahabat kuliner Silahkan merapat ke B2 Tepatnya di depan Lapangan bola Desa Raso ya guys Cak Regen Wah, guys Tengok nih guys Wah, Kepada yang angkat 1 Wai Siap Wah, Siap kartu. Oh, siap, ca. Oke, Cak, kita. Wih, masuk. Pokoknya bikin yang spesial saja ya. Oke, guys, jangan lupa subscribe, guys. Subscribe. Siap. Oke, kita cobain ya, guys, ya. silahkan subscribe, guys. Yang baru menemukan channel ini, serahkan subscribe. Makanan seru lagi nih. Oke, Cak, kita makan. Oke, Cak, makasih, Cak. Wah, ini mantap. Siap. Oke, makasih, Cak, ya. Oke, kita review, guys. Ini, guys. Bye. Wih mantap guys Oke okay, kita review guys Ini untuk teman-teman yang penasaran Dimana Cak Regen ini jualan Cak Regen ini uh, Jualan pentol ya pentol yang Kasnya dari daging ayam Wah, Kita coba ya guys Gimana rasanya guys Wah, Gimana rasanya guys Kita coba dulu Oke okay, jangan lupa subscribe Yang belum subscribe guys Oke okay, subscribe like dan komen Jangan lupa ya guys Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe Like dan komen Jika teman-teman Uh, suka dengan konten kayak gini silahkan like subscribe dan komen ya guys ya oke okay, kita makan guys oke okay guys inilah pentol regen guys kita review guys oke okay guys kita review gimana pentol regen ini guys ini pentol regen guys Buh, gimana nih rasanya guys nih. ini ada, ada pentol pentol yang, yang gede guys ada pentol yang gede satu ini dan anak-anaknya pentolnya guys Wah kita coba guys ya gimana rasanya nih pentol Cak Regen, guys Bismillahirrahmanirrahim. kita repi gajah. Ya. aja Wow luar biasa guys mantap guys jadi uh, bagi teman-teman sahabat kuliner yang misalnya pengen tahu di mana lokasi pentol ini guys tempatnya di Desa Raso guys, di depan lapangan Sabta Marga. Oke, okay? jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe guys, karena subscribe teman-teman bisa bikin semangat saya bikin video lagi guys. Oke, okay? kita makan lagi guys, bismillah, kita coba dulu. Kita coba pentol yang kecil dulu ya guys. Wow. Wow guys. Pentolnya kenyal banget, guys. Wah, terasa kalian uh, kaldu kaldonya buh Gila, guys! Buruan coba, guys! Buruan coba nih. Oke, okay, bagi. Bagi sahabat kuliner yang belum subscribe ke channel Bambang ESA Putra, silahkan subscribe guys karena subscribe tidak bayar guys. Oke, okay? jadi untuk teman-teman yang sekiranya uh, mempunyai informasi silahkan DM ya guys atau komen di kolom bawah. Jika teman-teman pengen pengen apa namanya? Mempunyai informasi tentang kuliner yang pengen di, di kayak ini di review kayak gini silahkan. Silahkan DM ya guys Atau komen di bawah Pasti saya akan ke tempat anda Insya Allah Oke guys kita coba lagi guys Kita coba yang gede ya guys ya Yang gede ini Ini pentol yang gede udah saya belah Oke okay guys, jadi buat teman-teman yang pengen rasain atau nyobain uh, kuliner pentol Cak Regen ini silahkan uh, berkunjung di di Desa Rasau guys ya. Di Desa Raso, Kecamatan Renah Pamanang, Kabupaten Merangin Jambi guys. Wow. Pentolnya mantap guys. Cak Regen ini datang pukul jam sekitar jam 4, jam 5an udah standby di sini guys ya. Ini cocok buat buka puasa guys Bentar lagi kan buka puasa nih guys Oke kita coba lagi guys Wow Untuk penghangat badan cocok nih Apalagi yang lagi demam atau lagi demam Cocok banget guys Cocok buat Buat penghangat badan Woy, Masuk nih Buruan coba guys Buruan. Kita coba lagi guys yo. Oke, okay, kita minum dulu, guys. Mantap, pedasnya cukup pas. Rasanya mantap Ini pentol yang ini pentolnya di dalamnya ada itu ya, ada kayak urat-uratnya gitu ya, guys. Kayak dagingnya ya. Jadi kita coba lagi, guys. Alhamdulillah, guys. Habis, guys. Wow, habis, guys. Cak, habis, cak. Pokoknya, Ca, cak sini, cak. Cari, biar, biar, biar. Mana, biar, mana? Main, cak. Sudah, Komen dulu, cak. Mantap, cak. Mantap, uh, terus, biar, biar, biar. Untuk porsinya, mantap. Lah. Ini porsinya, cak. Okay. Ya, mantap, mantap, masih. Nah, makasih, banyak, cak. Ngatur, nungguin. Mantap, mantap. Ini, ini, cak, cak. ya guys. Ya. Ya. datang datang langsung ya datang langsung di alamanya di di desa rasau ya guys rasu. buka jam berapa cak buka jam berapa eh jam lima jam lima setengah lima lah setengah lima stand by stand sampai setengah delapan ini kan bentar lagi puasa cak ya, ya. ini puasa ini ya. gimana buka nggak cak kiranya? buka buka jam lima pasar bedok di rasau oke okay, siap siap mm. oke okay, buruan guys untuk sobat sobat saudara kuliner oke siap oke okay, okay. siap nanti sana Oke okay, Cak, uh, buat teman-teman yang sahabat kuliner Yang pengen nyobain pentol Cak Regen ini Datang aja langsung di depan uh, desa Raso ya Temannya di desa Raso, di lapangan bola poli ya nah, Itu nanti pas depan itu, ya, depan tubuh itu ada Cak Regen, pentol Cak Regen Mantap sekali guys Oke oh, guys mungkin vlognya kali ini Cukup sekian ya guys Masalahnya udah berdesain ya <laughs> Kita minum dulu guys Oke okay guys Jadi untuk yang baru menemukan channel ini Silahkan subscribe ya guys uh, Subscribe, like, dan komen ya guys ya uh, Subscribe teman-teman Akan membuat semangat saya Bikin video lagi guys Oke okay guys uh, Jangan lupa subscribe ya guys Subscribe, subscribe itu gratis guys Kalau misalnya teman-teman uh, suka dengan video ini, silahkan like guys, like, like, like, like oke okay guys, cukup sekian dari saya jangan lupa like dan komen di subscribe baca tombol oke okay guys, thank you